Sekarang kita akan berbicara ketuhanan ya, Yesus sekarang. itu loh. sekarang kita bicara ketuhanan lupakan manusianya gitu ya Pak nah. ya oke sekarang jangan ngomong jangan bicara tentang manusia Yesus kita berbicara Tuhan Yesus nah. oke dilihat ya, Pak oke okay. selama hidup di dunia ini Yesus sebagai Tuhan loh Pak jangan-jangan ngomong manusia nih ya gue ikat nih gue ikat nih Tuhan Pak umur 12 tahun sama 29 tahun Tuhan Anda kemana ada di Alkitab ada di Nazaret ngapain Pak Tuhan ada di Nasaret belajar Alkitab dan mengajar Alkitab Jadi berarti Tuhan sekolah ya, manusianya Yesus yang sekolah itu Pak eh tadi ngomong nggak boleh ngomong manusia ya ngomong Tuhan kenapa ngomong manusia lah kan Yesus itu firman yang tadi jadi udah, manusia tadi udah janji ba sekarang nah kita. Berarti gini pertanyaan Pak nggak paling <laughs> untuk saya kalau gitu karena itu T gimana pertanyaan, Pak itu berbicara oh. ketuhanan Yesus yang di dunia kalau Pak, bicara, kalau Pak bicara kalau ketuhanan Yesus Ya Pak bicara kekuasannya nah. dia dong, Bukan bicara aktivitas dia Seperti apa Itu yang hey, paling itu seperti itu Pak Saya ulang Pak Kita sekarang buktikan ketuhanan Yesus Sebaik di bumi maupun di surga maupun di mana Setuju ya Pak Boleh. Oke okay. Jadi selama Pokoknya asal menyebut Yesus Tuhan nggak pernah kita ngomongin manusia atau ya Deal ya Deal baik Tadi Anda mengatakan 12 tahun sampai 29 Dia ke Nasaret ya. Jadi Tuhan Anda pergi ke Nasaret Kurang lebih berapa tahun ya 18 atau 20 tahun ya Oke Ke Nasaret Tuhan Anda Ya Tuhan Anda di Nasaret ngapain Pak? Kan tadi saya kasih tahu Pak Kenapa saya harus bicara lagi Ngapain di Nasaret Pak? Tuhan Anda ke Nasaret ngapain? Belajar Alkitab Pak Mengajar Alkitab Berarti, berarti Tuhan Anda sekolah belajar Alkitab. Betul ya, Pak? Ya. Baik. Sekarang ini sudah terbukti bahwa Tuhan Anda sekolah di Nazaret. Siapa guru Tuhan Anda, Pak? Tidak ada tertulis di Alkitab. Belajar sendiri apa digurui Tuhan Anda? Ya bisa digurui, bisa belajar sendiri, Pak. Oh, digurui. bisa belajar sendiri, bisa digurui. Pertanyaan, pintar mana guru daripada Tuhan tentang Alkitab? Menurut Pak, pintar mana Tuhan atau guru? Ya kan ini ada guru menggurui Tuhan. Hmm. Guru mengajari Tuhan, pertanyaan saya. Pinter mana Tuhan daripada guru yang mengajari Tuhan? Ayo. pintar Tuhan, Pak. Lah kalau pinter Tuhan, mestinya Tuhan yang ngajar kok. Dia yang belajar, gimana sih Pak? Ya bisa aja memang dia jadi manusia kok. Eh tadi offset lagi loh, kita ngomongin Tuhan. Katanya gak ngomongin manusia, offset lagi. Jangan offset, Pak. Ini. Hmm. Saya makanya, Pak, berhenti jadi orang Kristen. Pak, susah itu. Enggak berhenti. Gini loh Pak. <laughs> pak, pak yang ketawa. Pertanyaan pak yang itu. aneh. Pak mempertanyakan sisi manusia Yesus. Tapi, Pak, Aroh. memaksakan konsep Tuhannya Yesus yang dipaksakan hmm. untuk dipahami di situ. Saya enggak memaksakan, Pak. Pak, ah. Menurut pak, pak Tuhan, lho. sekarang kalau logika gini ya. Menurut Pak Tuhan hmm. perlu belajar, enggak? Ya, tadi, Pak. Buktinya Tuhan Anda belajar. Ya, kan Yesus telah menjadi manusia. Dia belajar di Berarti sana. Si Selama dia manusia bukan Tuhan toh. Selama dia manusia bukan Tuhan. Iya. Kalau menurut, -menurut Pak Tuhan itu bisa bisa delimited gitu loh Pak. Ya terser terserah bapak aja lah. Itu kan Tuhan Anda, bukan punya saya. Ayo. Ya tergantung ya ter ya ter persepsi Pak. Kalau saya sih nggak bisa delimit. Allah ya tetap Allah. Tuhan ya itu artinya berarti Tuhan sekolah dong kalau gitu Bapak. Hah? Artinya Tuhan sekolah karena unlimited loh kan, Pak. Manusianya Yesus itu. Pak, itu situ tidak dikatakan sekolah, tapi belajar kita untuk mengajar di Ya, namanya belajarnya sekolah, toh Pak? Ya, boleh dikatakan Pak, begitu. Hmm. Iya, artinya Tuhan Anda sekolah, Tuhan Anda diajari oleh guru Guru hmm. Alkitab. Pertanyaan tadi itu, Anda mengatakan lebih pinter yang belajar daripada yang mengajar dari Hongkong, Pak? Nah, itu Pak, yang, yang nama begitu, yang namanya belajar itu ya lebih pinter yang ngajar, Pak. Nah, itu kan belum tentu Pak banyak Wah. yang yang belajar lebih pintar daripada mengajar ya buat apa lagi belajar kalau udah pinter Pak ngapain itu namanya main-main Pak buang-buang waktu Pak sebenarnya gini Pak kalau kalau saya jelaskan nanti <laughs> Pak mungkin nggak setuju ya apalagi Bapak mau jelaskan udah mentok ini Pak susah loh jadi orang Kristen itu enggak bukan begitu Pak B susah saya, saya enjoy aja jadi orang Kristen masalah susah ya. kan kenapa enggak ngerti enggak orang gimana ngerti, enjoy aja Nggak Pak, gimana, Pak? Tidak ngerti konsep Yesus ini. telah menjadi oh, manusia. Apa sampai... yang dilakukan oleh manusia? Manusia makan, minum, belajar. Itu, Pak, pertanyaan okay. apa yang dilakukan oleh manusia: belajar, mengajar, dan sebagainya. Itu hal yang yes. biasa, Pak. Seharusnya di sisi itu, gak ada yang perlu diper diperdebatkan. Gitu. selama itu Yesus bukan Tuhan dong, Gagal Yesus jadi Tuhan. Ketuhanan Yesus tidak mm -hmm. dipengaruhi oleh apapun, Pak. tuhan tetap Tuhan. Jadi, Tapi Yesus manusianya tuhan, Yesus tetap perlu. Nah, oke, okay, baik, perlu yang ah, sifatnya. Oke. Okay. Apakah manusia ini gabung Alamiah sama Tuhan? Gitu loh. Sebentar Pak, apakah manusia ini gabung sama Tuhan selama Yesus di dunia ini Pak? Bagaimana maksudnya? Apakah manusia Yesus ini menyatu dengan Tuhan yang ada dalam diri Yesus selama hidup di dunia atau berpisah? Bisa menyatu, bisa berpisah. Oh, kadang menyatu, kadang berpisah. Keluar masuk ya, gitu misalnya, Pak. Biasanya, misalnya... Wa, wa, wa. apa gimana? Waktu pak? Yesus disalib misalnya, waktu dia akan. Jangan kesalib dulu itu. pak, belum belum kesalib nanti lah kesalibnya. Nah, selama Yesus di dunia ini, pak, apakah manusianya ini selalu menyatu Tuhan di dalam diri Yesus atau kadang berpisah? Apa selalu menyatu? Nah, saya, saya mau tahu dulu konsep menyatu dimaksud pak itu apa? Supaya ya, saya, menyatu, supaya, ah. saya enggak, supaya saya nggak salah, salah tanggapan gini. Iya, iya banyak. Ya menyangka tuh nggak pernah bisa pak artinya Yesus full Tuhan selama hidup di dunia gitu. Ah berarti pak, berarti pak dari sisi Tuhan Yesus secara full berarti. Iya, apa bisa bisa? Bagaimana? Bisa dibedakan, tidak terpisah tapi bisa dibedakan. Cara membedakannya pak? Ya manusia makan pak. Orang dia makan, waktu waktu manusia makan Tuhan kemana? Ya Tuhan tetap Tuhan pak. Enggak kemana-mana Berarti Tuhan ikut menemani manusia makan gitu Lah memang Tuhannya kemana? Iya kemana? Lah saya tanya pak Ya kalau nanya saya bukan punya saya Itu kan Tuhan Anda Saya nggak tahu ini Saya nanya Anda gitu loh kalau, kalau nanya balik loh makanya pak Kalau pak mau memahami konsep Kristen Ya pahami nggak, seperti pak. cara pandang Kristen lah Iya makanya jelaskan kepada saya Sistem pandangan Kristen Waktu Manusia makan, Tuhan hmm. di mana? Tuhan di mana? Tuhan ada di mana-mana, hmm. Pak. untuk Tuhan Artinya, terbatas kok. Apakah ada Tuhan dalam diri Yesus waktu manusia Yesus makan? Ada, Pak. Dalam diri ada. saya sekarang juga ada Tuhan. Oh, berarti Tuhan ikut makan bersama Yesus gitu. Ya, kalau Pak Andi makan Tuhan ikut makan sama Pak Andi enggak? Saya enggak ada Tuhan dalam diriku, eh. Enggak ada, enggak ada Yesus <laughs> dalam diriku. Enggak ada. Gak ada Tuhan dalam diri Pahandi ya? ya. Gak ada, gak ada makanya gak ada. Pak gak ngerti gak kalau Tuhan itu. Sekarang saya tanya Bapak, waktu Yesus makan, hmm. Anda mengatakan Tuhan dalam diri Yesus. Ya. Apakah Tuhan menemani Yesus makan? Ya. Oke. Tuhan juga menemani saya makan, kalau Pak. Oh iya iya iya. Tuhan hmm. siapa yang menemani bapak makan? Ya Tuhan saya dong. Siapa itu namanya Pak? Ah, Pak nanya-nanya terus namanya dari tadi loh. Siapa Pak? itu nggak penting pak kita bahas aja cepat gitu loh daripada kita waktu nanya waktu bapak waktu bapak berhubungan itu itu suami terus. istri pak waktu bapak berhubungan suami istri jadi Tuhan Yesus juga ada dalam diri bapak dimanapun saya berada Tuhan ap, saya menyertai ap, saya Oke okay, baik nah. apa fungsi apa fungsi Tuhan Yesus waktu bapak berhubungan suami istri pak loh, Kok dia? fungsi Tuhan ngapain, ngapain Tuhan dia, selalu ya, adalah menjaga iya ngapain Tuhan Yesus dalam diri bapak waktu bapak berhubungan suami istri kerjanya apa loh kok banyak kerjaan tuhan saya nggak tahu pak kerjaan tuhan apa ya berarti anda cuma ngomong doang kalau ada tuhan ya susah ngerti tim fungsinya apa gimana sih anda ini loh sekarang kalau pak hidup di dunia ini fungsi tuhan pak apa nggak usah balik ke situ waktu bapak berhubungan suami istri Maksud kan tuhan ya selamatnya pertanyaan bapak. itu nggak berbobot sama sekali makanya saya gitu bikin loh. pertanyaan supaya membuat anda kelenger karena anda ngaku-ngaku <laughs> saja pak pak. Semua manusia itu, dia disertai Tuhan, Pak. Kalau Pak percaya, Tuhan iya, menyertai Pak. Ya, kecuali kalau Pak percaya, Tuhan eh. Pak tidak menyertai, Pak. Berarti Tuhan, Sekarang Pak, itu tidak ada bersama-sama dengan Pak. Pertanyaannya, Tuhan, Pak, itu tidak menjaga iya. dan Bapak. Tuhan Yesus ada dalam diri Bapak waktu Bapak berhubungan suami istri, gitu loh. Ya, Tuhan hmm. Yesus dalam diri Bapak itu berarti fungsinya apa? Apakah membantu untuk seksual? Apa gimana? Itu enggak penting Pak saya enggak perlu menjawab oh, hal penting. penting orang Yesus dalam diri Bapak kok gimana kok enggak Pertanyaan itu bisa Pak suguhkan ke diri Pak Kalau Tuhan Pak kalau Pak berhubungan dengan istri Pak apakah Tuhan Pak campur tangan di situ atau bagaimana? Pak jawab sendiri aja itu nggak penting Kok nggak penting, oh, menjawab, penting gimana begitu. sih Pak ya kembali ke Yesus? Pak, nah langsung Pak langsung tanya aja Sek sekarang Pak tanya aja ke teman Pak Misalnya Pak di mana ala SWT ketika teman Pak itu berhubungan oh. dengan istrinya misalnya Gitu aja Halo, bisa gak, tanya ke ah, saya sama -sama, saya <gabuk> saya <-gabuk> nah, <gabuk> ini contohnya loh, maksudnya.